So, Cleon pun ingin menghampiri jasadnya si Cyrus, ingin memastikan apakah si Cyrus ini beneran mati atau tidak. Namun, hal ini menjadi bumerang terhadap si Cleon karena dia menerima fitnah kejam dari Siluter. Jadi Siluter mengatakan kalau Cleon lah yang membunuh si Cyrus. So, fitnah kejam tersebut berhasil memancing emosi anggota geng The Riffs dan mereka pun menggebuki si Cleon. namun di sini kita belum mengetahui apakah si Cleon digebuki sampai tewas atau tidak. Akhirnya, setelah insiden tersebut, King Warriors pun berhasil kabur ke sebuah pemakaman. Jadi kan, Warriors tidak ada pemimpin tuh. Kemudian mereka akan memutuskan siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka yang bernama Swan, dia berkata bahwa. Telah mendapat amanat dari si Kleon, jauh sebelum pertemuan itu dilakukan. Jadi, Kleon bilang, "Kalau apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Kleon, maka Suwanlah yang maju menjadi pemimpin geng Warrior berikutnya." Namun, ada salah satu dari mereka yang bernama Ajax, tidak setuju kalau Suwan yang menjadi pemimpin karena dia merasa yang cocok menjadi ketua adalah orang yang jago bokeh-membokeng. Karena disitu si...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 Karena sekarang ini geng telah menjalankan sosok pemimpinnya, jadi mereka langsung mem-broadcast message ini melalui radio York. Broadcast message ya bukan lewat SMS. Jadi hal ini dilakukan untuk memviralkan bahwa geng dua liar telah dan telah membunuh pemimpin mereka. Jadi kepada seluruh geng yang ingin pulang ataupun jalan-jalan, apabila melihat geng dua liar, mereka harus menangkapnya hidup ataupun mati. Nasyon banget nih, geng yang telah kena Lalu, geng Warriors bertegas lari ke stasiun terdekat untuk menaiki kereta pulang ke kampung halamannya. Namun sayangnya, saat duarius hampir sampai ke stasiun kereta, mereka dihadang oleh Turnbull SC. atau lebih enak kita katakan geng buta diadap lah ya. Dengan skill kilik mengkiliknya, mereka berhasil kabur dari geng buta biadab tersebut dengan menaiki kereta dan kabur dari lokasi itu.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 Di sisi lain, si Mercy ini jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Swan disebabkan wajah Swan yang cakep dan rompinya yang eye catching atau enak dilihat. Kemudian geng The Warriors ini cukup tangguh dan kuat. Jauh so, terjadilah kejutukan di tempat tersebut. Swan dengan kecerdikannya meleparkan lampu togo ke arah mobil yang sedang terparkir untuk mengalihkan perhatian sekeliling The orang Dan akhirnya geng The Warriors berhasil kabur dari daerah tersebut dengan memakai secret. Eh, tiba-tiba si Mercy udah ikutan dengan geng Warrior karena dia sudah bosan dengan geng yang lemah tersebut. Ya, mungkin namanya wanita ya, ini mencari pengalaman yang baru. Kemudian si Mercy ini juga suka dengan tantangan dan adventure. Yang akhirnya geng The Warriors pun menerimanya masuk ke dalam anggota gengnya dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya geng The Warriors yang saat ini bersama anggota barunya yang cantik berhasil sampai ke stasiun berikutnya.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 Di sisi lain, beberapa dari mereka masih berciwaku melawan polisi. Namun, sayang seribu sayang, nasib naas menghampiri salah satu anggota yang bernama Fox. Fox yang sedang berkuling-kuling manja dengan polisi, terlempar dan mati terlintas kereta. Inna luna in. yang kehilangan salah satu anggotanya harus tetap lanjutkan perjalanan. Namun, lagi dan lagi, mereka bertemu dengan geng yang bernama The Best Wolf University. Ternyata wilayah tersebut adalah wilayah kekuatan The Furious. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kabur dari geng tersebut. Di tengah pelarian, si Eject yang jago dalam hal bogem-membogem, merasa kesal. Kenapa sih dari tadi kita lari-larian terus? Kenapa nggak kita coba aja melawan mereka? Akhirnya, geng The Warriors pun mencoba untuk melawan geng The Furious tadi. Singkat cerita, mereka pun bisa mengalahkan geng The Furious. Geng Diwarius akhirnya memutuskan untuk kembali ke stasiun yang tadi untuk melanjutkan perjalanan dan bertemu ketiga teman mereka yang dibuat sampai di sana. Di tengah perjalanan mereka melihat wanita cantik yang menggoda Iman sedang duduk di tempat taman. Di situ si Ece yang tergoda dan ingin bercumbu dengan wanita tersebut, ya namanya juga lagi, -lagi kan? Padahal di situ Swan telah menyuruh anggota gengnya tetap fokus untuk pulang ke kampung halaman mereka.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 Namun, usaha mereka gagal dan tiga orang anggota geng The Warriors berhasil tabur. Di sini, ternyata mereka baru sadar bahwa dari tadi mereka menjadi buronan karena telah dipitnah membunuh ketua geng The Rips yaitu ALM Cyrus atau Allah Mati. Di lokasi yang berbeda, Wan tidak sengaja meet up dengan Mercy dan bertanya di mana Fox. Karena pada saat berpencar tadi kan si Mercy ini bersama dengan Fox. Mercy mengatakan bahwa Fox telah mati terlindas kereta, dan akhirnya Swan membawa Mercy ikut bersamanya. Ternyata, di sana mereka bertemu lagi dengan sebuah geng yang bernama Geng The Pump, atau lebih enak kita katakan geng sepatu roda. Di sini, Swan sih sudah feeling bahwa Geng The Pump akan mengebuki mereka. Akhirnya, dengan kecerdasannya, dia menyusun lagi strategi untuk bersembunyi dan langsung menyerang Geng The Pump tersebut.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 bahwa ternyata mereka terprovokasi atau termakan fitnah kejam dari Siluter. Di pagi harinya, geng Dwaria sampai di kampung halamannya di tepi pantai. Namun, tiba-tiba di situ Siluter atau si tukang fitnah telah berada bersama gengnya dan siap untuk membunuh geng Dwaria. Di situ, saat mereka ingin bercakap, Siswan menanyakan, "Apa sih motivasi Luluter membunuh ketua geng Dwari?" Yaitu ALMC Cyrus Dengan gak ada akhlaknya Si Luther bilang Ani membunuh Cyrus hanya untuk bersenang-senang ruang Ya aneh suka banget tuh Dengan konflik ini juga gak pikirin Gak ada akhlak nih bocah Swan mengajak Luther sparring one by one Akan tetapi si Luter Yang nama orangnya pengecut Langsung menodong pistol ke Swan Namun dengan kecerdasan Swan Dia langsung melemparkan pisau ke arah tangan si Luther. Dan pistol Siluter pun terjatuh Si Luther meringis kesakitan. Hmm, mamam -mam tuh azab kang fitnah. Finally, tiba-tiba saja anggota geng The Reeves datang memberi hukuman terhadap si Kang Fitnah, yaitu Si Luther. Dan ketua pengganti geng The Reeves meminta maaf kepada geng The Warriors karena telah menuduh dan terprovokasi omongan Si Luther dan mempersilahkan geng The Warriors untuk lewat. Silakan lewat The Warriors. Dan kemudian si Luther pun dimamam oleh anggota geng Riz, mm. mamam tuh Kemudian di broadcast ke radio bahwa mereka salah paham. Pelaku yang membunuh ALM Cyrus bukanlah geng The Warriors, melainkan ketua geng The Riz, yaitu si Luther. Akhir ceritanya, siswan dan mercy pun berpacaran, dan anggota geng The Warriors lainnya hidup damai dan bahagia. Tamah.